pertama final Gala FF 2022 yang mempertemukan Vietnam dan Thailand di Stadion Maidin, Hanoi pada Jumat malam berakhir dengan skor imbang 2 sama. Vietnam munggu lebih awal pada menit ke-24 melalui sundulan Nguyen Tien Lin ke gawang Thailand. Menit ke 48 Thailand berhasil menyamakan kedudukan. Tembakan Poramet Artirai sukses menggoyang gawang Vietnam. Menit ke 63 Thailand berbalik unggul. Tembakan Sarat Sioyen di depan kotak penalti menembus pertahanan keeper Vietnam. Menit ke 88, Vietnam menyamakan kedudukan menjadi dua sama. Tendangan jarak jauh Fantan menghentikan keunggulan Thailand. Skor imbang mengakhiri laga ini. dan kedua Thailand versus Vietnam akan digelar di Stadion Thammasat pada Senin-Ambas Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat.